Cari permata. Halo teman-teman mainers di channelnya Simoni. makasih banyak kalian tetap standby dan kita akan sedikit dekorasi untuk rumah yang pasti sih saya akan kasih lihat untuk cari permata. Oke dan saat ini saya ingin coba untuk buat salah satu alat lagi. Ini yang alat ketiga saya buat adalah anvil untuk memperbaiki senjata. Ini efektif apa enggak ya? Nah ini saya coba untuk stone X, uh, dia tuh nggak bisa dipakein uh, ini biasa, batu biasa jadi harus dibakar dulu jadi stone ya. Dan ini saya coba informasikan juga kalau until di senjata yang biasa itu sayang, lebih baik bikin baru gitu daripada diperbaiki. Kecuali kalau senjata yang kalian udah upgrade ya pakai buku, nah itu pun saya belum terlalu paham. Jadi ini sambil berjalan aja, kita pasti cari tahu dan pasti kalian juga pada pintar kalau sering main ya oke nah ini jangan sampai salah kalau mau memperbaiki eh, jumlahnya kalian atur sesuai kebutuhan eh, dari senjatanya biasanya ya ini masih penuh sih jadi cuma butuh satu doang iron oke itu ternyata nggak efektif nah kita langsung turun aja ke bawah ini kita akan cari permata ada beberapa temen juga yang nanyain cariin permata bro Katanya. dia ingin lihat koordinatnya untuk pemain di dunia plastik agak beda ya Uh, saya mainin di uh, map uh, standarnya itu uh, posisi diamond di itu enggak terlalu susah. Tapi di sini saya sampai coba ke kedalaman uh, 5 malah nggak dapat-dapat. Ini saya coba uh, ngeliatin para miners yang lain di channel-channelnya. Ini rata-rata di kedalaman antara 12 sampai 10. Nah, ini kita akan coba di kedalaman 12. Pokoknya ambil jalan lurus, akhirnya saya nemu ini <gifat> Dari kedalaman 12 saya lurus terus, akhirnya saya nemu ini gua Dan hati-hati ya kalau ada gua yang udah jadi gini Kalau nggak ada yang jatuh pasirnya, yaitu ada monster Dan saya nggak parno juga ya, beberapa kali pas pertama main saya mati terus Dan item kita hilang itu loh bro, yang jadi masalah e Makanya ini pasti kalau ada ruang-ruangan yang bolong gini saya pasti Coba amankan dulu Walaupun disitu ada permata ya Itu saya nggak terlalu tergiur Daripada mati konyol Oke okay. Nah ini ada suara zombie Aduh Dimana lagi Oke lah Saya amanin dulu uh, Ini beneran deket lava Dan saya nggak bawa air lagi Nanti kita akan tembusin aja sampai dapat Nah itu ada emas Hei. Tapi ya gitu, nggak gampang jadi harus diakalin dulu jangan sampai kalian langsung tempak. Nah, ini pun saya amanin ah takut ada bayi zombie itu bisa ngolong itu. Oke, kita ambil dulu yang lebih aman lah ini. Walaupun batu bara ini arang banyak ya di level apa di ketinggian masih 30, 40 itu banyak. Nah, ini kebenaran Dapat juga ini rapet dan sambil apa namanya sambil ngambilin ini saya lagi berpikir ini gimana caranya itu ngambil emas ya paling ditutup aja untuk lavanya syukur-syukur itu bukan biangnya ya oke semoga nggak dalam ya itu tapi sepertinya nggak dalam sih saya paling tutup doang pakai batu juga selesai nggak perlu pakai air oke okay, nah ini dia jangan langsung tergesa-gesa biasanya ada penunggunya juga tapi kebeneran karena dekat lava saya nggak terlalu khawatir bakal ada e, monster yang menyerang zombie-jombie oke okay, kita tutup dulu kemudian baru dicek apakah itu dalam Oke, okay, aman, isi Oke, okay, ini emas permata saya Saya akan harus bikin jam Ini saya biar bisa melihat hari Ini jam butuhnya emas Saya ngelihat dari bahan bakunya itu Harus ada emas dan pas Oke, okay, ini dia Saya coba dulu bikin uh, Kompas apa jam ya Jam dulu lah ya Nah, ini jam Biar kelihatan, gak tuh gimana fungsinya juga Kita akan bahas langsung uh, di Disini E, apa e, jam itu dipasangnya seperti apa Saya belum pernah coba Dan ini e, apa namanya Untuk kompas Dan jelas saya nggak tahu makannya Tapi itu sangat berfungsi kalau dipelajari Untuk masuk di kedalaman ya pada saat mining Nah ini kita cari posisinya Biar jam bagus gitu loh naro kelihatan Karena ini kotak-kotak ya Jadi nggak terlalu jelas Sebentar Iya, bener lupa. Ini harus dipasang item frame untuk masang jam itu ya. E, jadi e, biar langsung dia e, bisa ditempel di dinding. Oke, ini kompas. Oh, kompasnya tuh langsung jalan, Bro. Nah, itu posisinya. Udahlah. Kita coba aja, ini di sini pas nggak ya? Set cara aduh kejauhan coba lihat oh ini berarti yang gelapnya sedikit itu nunjukin jam itu kurang lebih jam 8 apa jam 7 lah ya ketinggian saya harus pindahin ini saya lagi dekorasi juga nanti uh, saya kasih lihat teman-teman gimana jadinya gua ini uh, setiap episode pasti berubah ya nah ini kayaknya pas nih di sini pada saat saya keluar lubang langsung lihat jam Oke kita tes, oke mantap Nah ini pagi-pagi sekali Saya pengen bikin sesuatu yang unik Untuk rumah gua saya Ini agak biar terang ya Karena suka nggak ketahuan Walaupun sekarang udah punya jam Nah ini biar agak terang aja Tapi jangan sampai ada zombie juga ini Tiba-tiba naik ke sini Bahaya Oke, okay, nah ini kan lebih asik uh, Kita bikin lagi lah tambahin uh, Nanti paling di sekitarnya saya pakaiin pagar ya Itu zombie saya nggak tahu ya Bisa lompat pagar nggak ya Kalau kelelawar iya mungkin terbang dia Oke okay deh, ini kayaknya pantas <laughs> Nanti dirapihin lagi lah Untuk dekorasi rumah yang penting kita harus cari permata ya ini kan episodenya sebenarnya harusnya cari permata tapi uh, saya potong-potong aja lah nanti yang poin-poin pentingnya aja buat contekan kali sama punya mapnya. Oke, lu hujan lagi ya nyesel bangun pagi ini. Lanjutlah langsung. Oke okay, kita kembali mining, kita cari lagi di kedalaman 13 ini saya banyak nemu sekali iron bro Banyak banget dan kita itu hanya cukup lurus terus <laughs> ini nggak belok-belok eh, Karena saya jadi pusing sendiri ya <laughs> pada saat eh, apa, ngegali, saya kadang lupa lupa posisi tapi Uh, kompas ini belum saya pelajari benar Ini efektif apa enggak Yang jelas sih agak susah ya uh, Ininya ya Membacanya ya Dan aku Nah uhuh. Ini tuh apa ya Lah uh, apa ya Coba-coba cek Nah ini Kalau nemu itu kalian harus uh, Bersihkan dulu sekelilingnya ya Jangan sampai langsung Ininya apa Batunya bisa-bisa lahar Atau apalah gitu Wah lumayan nih agak banyak Oke, okay. aman Nah, jangan sampai salah Itu mungkin pasti Untuk bebatuan selain batu bara Ataupun arang Harus pakai iron x ya Nah, dapat doapannya Aduh nggak tahu ini batu buat apalah teman-teman yang lebih tahu bisa komentarnya nanti setiap episode saya akan bacakan komentar yang terbaik ataupun yang sangat bermanfaat buat player-player baru ya oke okay, nah saya udah nemu lagi ini di lubang kedalaman 12 bener di kedalaman 12 tuh banyak banget tapi saya belum nemu yang ini ya yang gurat-gurat diamond <laughs> dan selalu waspada aja jangan sampai tiba-tiba datang monster ataupun zombie ini lahan terbuka gini, aduh saya paling takut ngeri bro kalau kena mati dengan membawa alat-alat kita itu udah malas mau main lagi <laughs> jangan sampai mati lah oke kita tutup itu bahaya tuh lahar, saya pernah kebakar dia ada percikannya lompat nah itu ada lagi lapislah Juli itu namanya yang biru itu. oke okay. yang penting sih jalanannya aja ini harus saya tutupin nah itu ada yang merah-merah aduh nantilah diamanin satu-satu dulu oke okay. kita tutup dulu ini jangan sampai saya kecemplung eh halo Grab aduh pakai ini nah oke kita ambil dulu itu tuh waduh pinggirnya pasir lagi tuh hati-hati ya kalau nemu batuan yang bintik-bintik itu tuh itu sering ambrol <laughs> bahaya nah, kita tutup aja oke nah sip Semoga tidak ada monster ya di depan ya. Saya takut juga. Nah kan, ambrol, tuh Wih. Sakit itu kalau kebakar. Tapi eh, jangan sampai lupa aja bawa makanan pada saat kebakar tuh langsung makan gitu ya. <gambil> Biar ininya nambah tenaganya. Alah. Oke, dapat. Cuman satu. Eh, dua. Hehe, he, aman. Aduh, di depan harus diterangin dulu deh Nanti ini ambil dulu. Mumpung aman, kalau deket lava biasanya jarang ada monster ya. Aduh, gimana ya itu ya di depan ya? Serem juga bro. Hai, bawa lampu. Ih, ih, ini saya creeper Oke, okay, nah kita udah langsung masuk lagi ke kedalaman 9 ya ini ya Ini saya lagi bikin dulu tower air Buat matiin tuh si laharnya Saya udah nyoba depannya Semoga aja dapat sesuatu lah karena uh, susah banget ya Saya udah keliling, keliling gak dapet Aduh Ini di map ini aneh deh oke kita amankan wah ini langsung membatu Nih yang ungu ini gak bisa dihancurin ya nah kan bener bro lahar itu mengganggu sekali Dan aduh susahnya ini harus diamanin dulu deh Dikelilingin air padahal Oke okay, kita sudah aman Akhirnya dapat emas lagi Dan hati-hati Jangan sampai salah Jangan langsung main Pukul aja Ini pasti di belakangnya ini masih ada lahar ya Apa udah jadi batu ya barusan ya Aduh Coba deh Aduh sayang aduh saya kira udah jadi ini semua ya jadi keras semua itu nah inilah susahnya <laughs> dia itu dari atas laharnya berarti saya harus rapihin dari depan ya eh dari ujung atas ya oke lah ini, ini aman sih kayaknya nih nah ya udahlah yang lainnya jadi pr mau nggak mau ini hanya dapat 3 biji sabar sabar Oke okay, kita masuk ke kedalaman 5 malahan ini sampai mentok Aduh, <laughs> lahar lagi ampun ini nyesel saya nggak ini eh nggak bawa banyak nah, Aduh ini dia dia mon. Aduh, hati-hati jangan sampai salah lagi Aduh ini dikelilingin lahar Bro Kenapa ya susah banget? <laughs> Oke, okay, kita harus manen diamond pertama. Ini untuk kepentingan eh, perlengkapan ya. Oke. Okay. Mantap. Ini sengaja saya bawa yang apa gampang aja, batu. <laughs> Tunex. Karena aduh, ada suara zombie. Karena Iron lagi saya kumpulin, saya harus bikin banyak sekali barang seperti hopper. Nanti mungkin di episode selanjutnya saya akan buat untuk farming ya tanaman biar bisa langsung otomatis dia, walaupun sederhana. Karena saya nggak tahu ya cara ininya, cara nyari bahannya tuh. Oke, okay, aman. Ini gimana ini? di pinggir lahar, di belakang lahar tapi depan udah aman tuh ada air ya tuh untuk temen yang lagi belajar juga yang masih baru e, dari grup FB ya, dari grup Facebook, saya juga baru gabung sih e, kayak gitu tuh oke okay. eh ini amanin dulu Asik, gajihan selesai, mas bro. Makasih banyak udah standby. Yang pasti saya akan bahas untuk konten ke selanjutnya yang lebih baik lagi. Thanks for watching, jangan lupa untuk komentarnya dan masukannya ya buat channel saya. Dan untuk kawan-kawanku di Facebook, makasih banyak juga untuk kunjungannya. Ada bye-bye.